Oh, macam banyak je aku ambil ni huh. Hai Assalamualaikum Hari ni aku nak cuba Barang yang laku keras Barang bukan barang makanan yang laku keras Setiap kali aku nak beli je Sold out Sold out Masa first batch uh, dikeluarkan tu Aku dah memang terlepas dah nak beli Yang second batch Setiap hari Pukul 10 pagi tu kan ha, Gigih lah tunggu Sekali nak check out tak dapat Tak sampai seminit, tu eh Dah sold out Ini yang kali ketiga Akhirnya dapat berjaya juga Dah ada juga lak So aku terus beli dua Tapi aku rasa ni memang pedas ni Boleh nampak biji cili dia Uy, Aspire dia ha, Kalau korang nak tengok macam ni Dia punya packaging Simple je packaging dia Minimal List lah. Macam tu lah. Memang nice lah. Dia punya expired dia atas ni. Pergi tengok. Ni aku dah buka dah hasil ni. Okay. Nampak kan? Uh. Bau dia. Memang bau sama penget tu. Pergi tengok aku. Aku ambil kan. Nampak? Hmm. Macam tu lah. Sambal dia. Habis ke okay, kalau aku ambil satu macam ni Ki okay, boleh ah lama minyak dia dah jatuh. Okey aku letak tepi sini ya. Kalau kau orang tak nampak nasib lah. Tiber. Sambal dia. Aku ada timun. aku ada terung mata, ha. Cant Ayam goreng dan juga nasi dan juga kicap Tengah. Marilah kita cuba makan sambal yang laku keras ni. Aku sebenarnya takut nak makan. What? Betul lah. Kita kena dah cuba kan. Kita rasa sambal dulu. Oh, macam banyak je aku ambil ni. Huh. Okay, kita makan dengan nasi dan lauk-lauk pauk yang kita ada ni. Oh, pedas guys. Tapi okay lagi lah Baru calik sikit macam tu kan. Tak adalah teruk sangat. Pedas tu untuk... Kan lepas-lepas ni, ah, telur, telur aku ni tak cantik sikit. Eh. Guna minyak dah lepas goreng ayam tadi. Nak macam mana? Tapi aku nak buat ni. Oh, aku kepecahkan pecahkan telur aku ni. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ui, banyak ciri-ciri ni. First bite untuk korang. Uuuu. Uh -uh. Oh dah. Macam tu dah aku. Enggak aku nak cuba akan ayam sambal ni. Tengok ni Ni sikit lah aku letak. Aku tengok efeknya nanti. Banyak makanan minyak Aku makan Korang nak lagi? Ada ayam pula Nak? Hei bah nah, nah. nak Nanti orang kata aku tak bagi nah. Nak oh. Lupa nak makan dak we Tapi aku rasa tak ada lagi um, sambal yang penyek lagi pedas daripada ni yang aku pernah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan teliyor. Udah pedas Untuk aku Sian Nampak minyak Korang nampak minyak dah Pada Agak pijol Pedas tapi sedap. Siapa yang gunakan? Tak sopan lah Libah Untuk aku sedap memang sedap pedas untuk aku tapi boleh dimakan pedas dia tu enjoy jugaklah walaupun terseksa dan lama tu makramah ke pedas rasa dia. Tapi nama pun saya sambal. Kenyek memang selalu pedas. Selalu tak chill untuk akulah. Satu okey. Rasa dia pun cukup rasa lah pada aku. Minyak dia semua memang okey. Itu hmm, je kot, aku nak cakap okay, aku Kalau korang nak Korang boleh dapatkan dekat Karol Amin punya Shopee Nanti aku letak link kat bawah uh, Shopee Karol Amin brand Sebab ni memang tak ada pun Lagi agent ke apa-apa ke Ada orang lain jual yang resep. Beli bateri dia resep dengan harga yang lebih mahal Satu botol ni harga dia RM13.90 Berat dia 180 gram okay, uh. nice apa, -apa pun Korang jangan lupa untuk like video aku. Like kat bawah tu. Dan juga subscribe. Padamkan. Polis warna merah tu. cuma je. Okay. tu saja video aku tu kali ni. Sekian. Bye-bye.